kegabar pertama persahabat ya kita awali kabar yang sangat luar biasa banget tuh ada foto cute manja di momen di indosia persahabat yang melihat si selalu menyuguhkan ke cute dan keromantisannya masya Allah apalagi melihat tawa senyum dari keduanya yang selalu membuat bangga persahabat ya, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid mendukung karya-karya terbaik dari idola sayangan kita Kabar selanjutnya, persahabat tersembakin paling penting juga untuk kita semua dari Ibu Harsiwi Ahmad di akun Instagram pribadi milik Ibu Harsiwi 39 menit yang lalu menginfokan persahabat ya, bahwa akan ada acara Roma. Rama siapa yang punya tuh persahabat ya? Di sini kita lihat aja di kalimat yang dituliskan. Ario Redi berpesta bersama sang raja dangdut atau Living Legend. Pak Haji Roma Irama, Captain Roma, skor official yang sedang berulang tahun hari ini. Hayo, jangan lupa memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Pak Haji ya. Lalu nanti malam kita ramaikan dan seru-seruan bareng. Akan ada pula bintang tamu, Sujiwatejo, Tejo, bersahabat ya, tuh banyak sekali. Ada juga alumni LIDA dan DA persahabat ya yang akan memeriahkan acara ulang tahun Bang Haji Roma Irama. Tetapi di sini kita lihat. Tidak ada idola kesangan kita lehasian ya, skip, ya, mudah-mudahan saja. Tentunya, idola kita bisa tentunya diundang sebagai bintang tamu di acara tersebut. Amin. Ya, Rotal. alamin Dan selanjutnya juga, para sahabat kita lihat di sini ada sebuah komentar yang diberikan dari akun Siti. 1 mengatakan, "Kok nggak ada Leslar ya?" Katanya tuh, "Aduh, lemes banget ya." Ketika nggak ada Leslar sebagai bintang tamu di acara, ulang tahunnya bang roma Mudah-mudahan saja next selanjutnya ada idola kesayangan kita yang bisa menjadi bintang tamu di acara-acara di Indosia. Untuk berikutnya juga persahabat, Bang Nimin akan menginfokan kembali untuk kita semua persahabat ya untuk tidak lupa mendukung men yang terbaik idola kesayangan Lesti dan Pilar ini masuk nominasi pasangan terpopuler akhir tahun 2021 dengan kode nominasinya V3 persahabat ya di IndoTV dalam ajang Indo Award 2021 perhatikan di kalimat caption yang dituliskan info nih untuk kita semua penting banget. Dukung Lesti Kejora, Rizky Pilar untuk memenangkan kategori pasangan terpopuler akhir tahun 2021 Simak baik-baik mekanisme dengan tiga cara untuk vote persahabat ya. Disimak baik-baik perhatikan tiga cara untuk mendukung idola kesayangan kita Yang pertama like postingan ini dan yang kedua, share di Instagram story sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga farsa follow terlebih dahulu. Instagram, at indotv underscore Ayo, dukung jagoan Fervous agar jadi nomor satu batas voting sampai tanggal 25 Desember 2021. Jangan lupa persahabat ya, batas voting itu tanggal 25 Desember 2021 dukungan selalu banyak nih dari para fans ya, masya Allah mudah-mudahan saja tetap solid mendukung karya-karya terbaik idola kita. Selanjutnya ada sebuah kabar membahagiakan sekaligus membanggakan juga bersahabat diunggah oleh Polisi Leslat postingan dari Om Kevin bersahabat ya bersama Lesla Love First Word. Alhamdulillah Leslat Love First Word ini tentunya sedang renovasi masjid yang rusak tuh ada Om Kevin ya di postingan. Foto ini, masya Allah, Alhamdulillah. Tabarakallah, mudah-mudahan selalu berkah, barokah, dan selalu dimudahkan apapun yang dilakukan oleh fanbase terbaik idola kisah. Fanbase terbaik idola Kesayangan kita, dan kita lihat juga ya di sini. Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bu Paul. Allahu Akbar, pembangunan masjid yang pertama sedang berjalan abangga sama Les Lovers Tuh persahabat, dia bangga banget pastinya, Alhamdulillah Bangunin juga bangga banget menjadi bagian dari Lesla Lovers Dan kita lihat juga, ada sebuah kalimat juga yang diteruskan oleh Bu Vol yang Yang nasi pembangunan masjid langsung klik link di bio Bu Pol ya sayangku tuh persahabat yang ingin berdonasi pembangunan masjid tinggal langsung klik Anja di bio nya Bu Pol persahabat. Jadi kita lihat di sini banyak tanggapan komentar. Salah satunya dari Om Kevin juga yang ikut memberi tanggapan mengatakan love love love love love masalah banget ya salam kompak kata Om Kevin luar biasa banget dukungan supportnya mudah-mudahan selalu lancar dan selalu dipermudah urusan kebaikan. Untuk kita semua Ke kabar berikutnya Info juga kita dapatkan dari Rajasi Alhamdulillah para sahabat Bakal ada grand opening kembali Made in great bersama kakak Rizky Bilar Wow ini info yang sangat bahagia banget bersama Rizky Bilar akan meet and greet grand opening, persahabat ya hanya Raja Si Delta Karang tuh, Ruko Palais, The Paris Block B nomor sembilan Sukamahi, kecamatan Cikarang Pusat Bekasi Jawa Barat, persahabat ya akan dibuka kembali nih, satu cabang di Bekasi, wow, masya Allah banget, ya mudah-mudahan selalu sukses untuk usaha milik kita, kesayangan kita, dan kita lihat di sini ada kalimat caption info juga yang kita dapatkan dari Raja Si. Good news buat kamu yang ada di Cikarang dan sekitarnya Rajasi yang rasanya paling anjay akhirnya hadir di Cikarang Yuk ajak seluruh teman dan keluarga kamu untuk menikmati semua menu Rajasi Di Raja Rajasi Delta Mas Cikarang Yang dijamin rasanya paling anjai ya Dan dapatkan juga promo spesial by One get Waktu Apalagi promo Buy one get one, persahabat ya, mudah-mudahan saja tentunya sukses untuk usaha milik kakak Rizky Bilal ini. Di sini juga ada info, akan diadakan hari Minggu, tanggal 12 Desember, tepatnya besok, persahabat ya, di Ruko Palais de Paris Blok B, nomor 9, Sukamahi, Kecamatan Cikarang, Pusat, Bekasi, Jawa Barat, nantikan juga Raja Si hadir di kotamu. Wow! <laughs> Jadwal Rizky Bilar ini besok akan grand opening meet and greet bersama kakak Bilar di Rajasi Delta Mas Cikaran. Persahabat Yahyo doakan mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya, di sini kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan postingan video lama yang diunggah oleh akun sahabat Lesler Taiwan. Sebelumnya ada kalimat kelas yang dituliskan. Ini ya buat Marko nah yang suka, banding-bandingin Bilar, yang suka meremehkan Bilar, ini honor Bilar dulu 2019, sekarang awah oh pasti lebih besar, bayangin aja JW Beta yang tiap hari hitung aja sendiri, kayak nggak bisa ngitung aja persahabat ya, <guluh> apalagi ngitung duit orang, aduh, gak bikin ketawa aja persahabat ya, perhatikan di postingan ini, sebelumnya ada kalimat komentar, nggak mungkin besaran suami, aku mah tidak percaya, karena istri nggak mungkin jelekin suami itu persahabat, dan di sini ada sebuah kalimat panjang banget ya yang ditutunya posting. Lama-lama kegedek juga sih, akhirnya buka arsipan video dulu. In video 12 Februari yang saya off dan video ini tepat tiga tahun yang lalu dibikin. Ini sudah menyatakan berapa honor abang ya yang nonton vlog Irfan Yang bilang honor abang video klip dedek dan dedek berani bayar mahal Tahu kan kualitas abang tuh bersahabat ya ini masih pembahasan soal video klip Yang tentunya kakak Rizky Bilar dibayar langsung oleh dedek Lesti Lu bayangin aja dulu persahabatnya, satu episode 21 juta dikali 50 sahabat dengan 1 miliar Itu dulu semakin viral, semakin naik bayangin Selama itu dia main berapa FTV, ditambah lagi ketemu dedek bisnis dan yang lagi di diperanin JWB berapa episode Jangan ngomongin harta dan penghasilan orang Karena tidak semua orang harus up cara dia mencari uang yang penting halal Dan berkah kalau lo belum tahu Jangan baca doang Persahabat ya ntar kejang kalau tahu ya Tuh persahabat ya diingetin harus dipahami di bawahi Sebenarnya malas sih katanya tuh begini yang tapi lama-lama muak sama orang yang sok tahu dan meremehkan perjuangan Abang atau kakak Rizky Bilar. Asal lu tahu juga pikir Dede itu wanita cerdas. Ya kali Dede mau sama cowok yang hanya tuh percayalah jadi lanjutannya tetapi tentunya kita di sini bisa memahami karena perjuangan seorang Rizky Bilar itu tentunya luar biasa banyak persahabatnya Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Walaupun di luar sana masih banyak orang-orang yang selalu memfitnah idola kesayangan kita Untuk berikutnya juga perhatikan persahabat ada info penting juga jodoh wasiat Bapak-Bapak kedua Hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 itu akan hadir di jam 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Perhatikan di kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh Rasiel. Lesa 24, Revo's on TV official, on TV lovers, kabar penting buat kalian nih pecinta, jodoh wasiat bapak-bapak kedua. Karena khusus hari Minggu, 12 Desember 2021, serial kesayangan kamu bakal tayang jam 21.15 WIB setelah tayangan Sophie 12.12, .12. jadi... Jangan sampai ketinggalan ya hanya di ANTV, info penting untuk pecinta JWB2, jam tayang akan hadir di jam 21.15 untuk tayangan jodoh wasiat bapak, bapak kedua. Kita masih menunggu kabar baik nih, kejutan bahagia dan tentu cedokan vitamin banja di siang hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal selanjutnya. Di informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.